Baiklah para sahabat, para dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada sebuah info penting untuk kita semua persahabat ya Karena sudah diup di channel Youtubenya kakak Rizky Bilar Vlog terbaru pilihan mobil kesayangan Papa Bilar Ada Aventador dan Huracan persahabat ya wow Pilihan-pilihan mobil terbaik Papa Bilar nih Yuk sama-sama kita kompak untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Berikutnya, para sahabat, kita juga mendapatkan kabar terbaru dari Papa Bilar yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto yang sangat luar biasa keren. Para sahabat, ya, ada sebuah kalimat yang dituliskan di postingan foto terbarunya. Salah satu tempat terbaik di Indonesia yang pernah gua kunjungi yaitu Kalimantan Timur Tempat yang indah dengan pesona alam yang luar biasa Dan tentunya akan menjadi destinasi gua beserta anak dan istri nantinya Termasuk ke daerah Kalimantan lain yang belum sempat gua kunjungi dulu Hehehe, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan Tentunya keluarga besar dan tim bisa liburan kembali bersahabat ya ke Kalimantan Timur. Doakan yang terbaik untuk keluarga besar idola kesayangan kita. Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. yakni dari akun Instagram. Risky mengatakan di kolom komentar alhamdulillah asyik main-main ke Kalsel ya Bang ditungguin loh we love you Rupornio. wow ada tentunya fans dari Kalimantan ya <laughs> mudah-mudahan inilah kesenangan kita selalu memberikan kejutan kabar baik dan kabar bahagia persahabatnya untuk kita semua Selanjutnya kita juga mendapatkan info penting dan tentu ini info yang membuat kita semakin bahagia juga di sore hari ini Perhatikan persahabat ya Karena baby else hari ini persahabat ditemani oleh onti-onti cantik persahabat ya kak salsa dan ada tentunya Da tiga Rani juga yang ikut tentunya menemani Abang El sore hari ini dikarenakan kita mendapatkan info bahwa BBL akan photoshoot kembali shootnya kali ini bukan bersama teman cowok persahabat ya tapi cewek yakni guzel wow katanya sih mau foto priwet persahabat ya kita lihat juga di postingan ini tentunya sebelumnya diunggah oleh akun Sabarotting ada kalimat kesan yang dituliskan Sabar yang blo si baik mau foto private dulu sama Guze katanya tua, masya Allah banget ya. Kita lihat aja ke kabar berikutnya. Ini ditemani oleh Kasania bersahabat ya, duh masya Allah banget ya. Mudah-mudahan selalu sehat bahagia nih, tentunya untuk teman-teman yang selalu mendukung. Dengan Tulus buat Bunda Lesi Kejora Masya Allah Mudah-mudahan Abang L juga dikelilingi oleh Orang-orang yang baik Yang tentunya Tulus juga selalu mendoakan Buat Abang L Dan kita lihat keunggahan berikutnya Ini dia yang paling kita tunggu Masya Allah Ternyata benar banget ya Sore hari ini Abang L lagi photoshoot Masya Allah mudah-mudahan lancar semuanya Dan dipermudah amin Ya robbal alamin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun family anak skaleslar 23 ada kalimat katanya juga yang dikelingskan Abang El mau foto shoot lagi nih katanya tuh masya Allah banget ya apalagi anti-anti Abang El lagi kumpul bareng di rumah Leslar sehari hari ini kita lihat juga ke unggahan berikutnya masih di akun Instagram yang sama yang kita tunggu akhirnya muncul juga persahabat ya foto pribet bareng Guzei wah. Wow. Guzel sudah ada di rumah Leslar Wow ada Tentunya margin juga dan Ali Shaky Pastinya persahabatnya. Wow Yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga persahabat ya. Kedatangan Guzel ke rumah Leslar Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Diberikan kemudahan, diberikan kelancaran hmm? Kita doakan saja, tentunya mudah-mudahan Abang El selalu sehat. Amin. Kita lihat juga di kalimat yang dituliskan di postingan ini. OMG hari ini, Abang L photoshoot bareng Baby Guzel. Nih, Masya Allah gemes banget sih katanya tuh. Uh, <laughs> kita tunggu saja persahabat ya hasil terbaiknya. Mudah-mudahan ada kejutan dan cedukan vitamin terbaru yang kita dapatkan. Tetap stay tune di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar leslar tentunya ini informasi di sehari-hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh